macu macu juga Kamu dari belakang terus macu lagi teknik selfie, kita ajarin teknik selfie. Lu ngki di balik, kamu dari depan tapi di balik. Ya. Oke, nah, oh kamu ikut di balik. Selfie tapi dari depan. Coba, maju dikit, maju dikit. Oke. Pak Sri. Oh di balik. Nah, nah, kelihatan kan? Ah, ganceng guys ya. Jabar, jabar, jabar. Pak. ya itu ya, ya. depan. Ya, depan, depan. depan lagi. di <tuk> oh, depan 2 depan yuk. Oh, <tuk> Jauh banget, ya. Pak. Pak, saya juga Ganjar ya, Pak? Apa, Pak? Namanya Samban. Jawa Barat? Jawa Barat, Jawa Barat itu Pak. dari mana? Selatan. Selatan. Saya mau nonton pameran ini. Dari Riau, Pak Ganjar. Uh. Sapa Tandção. Riau, Pak Ganjar. Okay, Riau, ]考amu. Riau, mantap! Cipun. Oke, mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi sehat, Selamat Masih ingat? Sarkawi Sarkawi temanku Iya, 3 kayaknya dia mas Iya, iya Ya aku tak lihat pameran dulu ya Bu ya jinang yang pak, ya minta, Oh, ini pengawalnya, kok, Pak Susi? Oh, <tuk> <tuk> Kalau enggak, Jadi kita bicara di awal. Kalau enggak, kita bisa dikawal. Top Kontak ngerti, Pak. Udah, top lima, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, pombak baru Pak Ganjar, teman-teman Jawa Timur sana, teman-teman. Pak Ganjar. Apa Pak? ya. Pak Ganjar. apa beda Aisyah di sini? ini. selalu pak ya. utang banyak dari itu, apa? dari itu tidak itu, apa? Dampingin itu ya. Dampingin pohon pink, ya. Dampingin pohon pink, ya. Dampingin pohon pink, duduk Dampingin pohon ya. Kali foto. Aku Pak, ada kita sani. Ayo, di dalam. Ayo, Ayo Da, ini makan apa sini? nggak masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. pasuk. Pak. oh nggak Pak, tembak. pasuk Pak. pasuk Pak. pasuk Pak. pasuk Pak. disini ketemu ini. yang apa? ada. ini yang ini nggak ada lah. apa ini? kue-kue kue talang. kue-kue talang. Nah, oh, ini. Kue puting ya, kue Pak Ada yang Coba yang ini? itu. Ini ini? Ini sama. Ini ini? dari dari right Ini ada. enggak? Ini aja aja. Berapa harganya? rp pas eh, eh, ini lo pas ini dapandu kok ya terus ini pakai apa pakai sendok pakai ini enak juga ini ya udah ambil ambil ambil yang mau ambil udah ambil apa yang nah, nah, tadi Ya, berapa sih Pak, mau dimakan berapa? Mbak, jeruk jeruk apel siam. ini apel siam. Hari Rp10.000 aja. Ini. Ini. Saya yang menggetar ya, Pak. Yang ini enggak start, getar gitu. Panas ini. Hangat. Bapak mau yang? Yang sekarang enggak, yang jeruk puri yang dulu semua. itu. Ya, ya. maaf. Oh, lagi. Mana jeruk puri berapa? Bang itu. Salah Itu. Itu. Itu. Itu. Itu. Pak kursi-kursi kursi Ini Pak, sama jati Pak. Ini Pak. Ini ada tempat, ada gitu ya Akhirnya teko juga suwi Jadi, ada PPSI agak baik di sana aja. Mas ya, ya. nah, sebenarnya undangan saya, aku sudah di pembukaan kok. Di pembukaan ya, ya. saya diundang ya, ya. enggak? enggak, besok aja. Tapi sekarang harus hadir. Doyan enggak kalau hari ini aku gak diundang pulang a loh. Oh cocok. <laughs> oh harus diundang. Oh istiqirim kafe kok. Yang untuk pembukaannya maksudnya Iya diundang. Baik. Ah, oh, Enak bagus. enggak, Apa? kacang hijau. Cendol. Sari kacang hijau. Cendol. Mbak, Mbak. Mbak. Ya, ini, ya. ini, ini, sini. ini, ini, oh, kalau dibayar ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Gratis pak, ini, ini, ini, balik papan. ini, rasa ini, ini, papan, ini, ini, ini, Pian ini, ini, ini, Bukan okay. cuma Pian Jogja, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Oh ya. Kita tanya. Ya, ya, itu. Ternyata yang ada ketanya ini. Oh, lagi salah. Ya, udah sudah, sudah. Berapa? Itu enak itu bahas balik papan, Pak. Pak. Ya, tadi bilang yang ada ketannya yang mana? Terjadi. iya, itu Pak ada ketannya, Pak. <laughs> Enakan, Pak? Mantap kan? <laughs> mantap kan pak nyampe pak, nggak tidur dia buatnya pak tadi subuh. apa? ini buatnya sampai enggak tidur. pantas. Hmm. habis itu coba piannya ya pak ya, <susuk> saya mau foto bapak. Boto. <laughs> hidup pak ganjar. hidup. <susuk> saya kan ikuti IG bapak <sukup> terus. <tadi. Nih, lupa, sukup> pak. Ya, pak emang follower saya? <sukup> eh, nah, saya iya. eh yang benar. saya juga. bisa dong. tebak. Posting saya terakhir apa? Bapak buka HP Pak jualan di sini Pak. hari 4 hari Pak di sini. usah ngeyel dibuka sekarang. Bapak main sepeda kemarin. Waduh, kode-kode sepeda Main sepeda ya pas Tuh, Bapak lagi makan juga. Hmm. <gum> saya hari berapa hari baru lagi like ya? mas? saya mas. <gulina> yeah, selalu ya. like loh. Yeah. dibaca dulu nah, yang kita, yang, mau, yang makan itu apa? Capture-nya dibaca dulu. makan bubur manado. I, I, love I, like I love ikan, ikan, ayo ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, Demi cerahnya masa depan, Nusantara harus kita perjuangkan, kita perjuangkan. Oh, iya. Terus, Terus? lagi Coba bikin pantunmu Nah, pantunmu. nah. nah. nah, itu. nah itu. itu nanti dapat giveaway. Oh, giveaway Jadi bisa ikut kita Pak? Ah, ada terjodohan pun dulu Tadi tahu. ada giveaway. Coba buat pantun versi orang oh. balik papan. Oh gitu. Jalan-jalan ke balik papan. Gurah mah jalan ke papa Apa jalan-jalan tuh? Capek. Itu cara jalan paling kembur. Jalan-jalan kembali papa, papan jangan lupa beli ampang ikan bandeng di sana. Sampai ah, saya Badesia. Ibu ini baca pantun atau ngamuk? dua-duanya, Baca pantun dan nyamuk. Enakan, Pak? mau beli sudah. Pak. Oh, Pak ambilkan tisu, Bu. Punya Kak, Pak? Ambilkan tisu. <tuh> apa satu. Apa Apalagi? Iya, Pak. Ya, ya, Pak. Si susen, Mas. Mbak, Mbak. Iya, gagap yang tadi 50 kok. Iya, Pak. Saya Saya Pak kok kamu nggak boleh ketawa loh kok kamu harus pasang wajah yang hahah ini hahahahah mana Sudah. ah ah berapa keselamatan? jam 12 sudah masuk pak kirimkan lho yang ini melanggar undang-undang kesehatan sudah jam makan kirimkan lho, Yo. makan cepat ini sudah kelihatan ya korang jajanan udah tidak ada anak Tidak kelihatan Masih Nanti apa? <ESCO> oh, dia mau aku, pak Eh, ayo Pak, permisi. foto Bak, pak Pak, Pak, Pak, Ikan Bandung kan udah kebalik papa Eh, hey, foto sambil papanya Promo dong pak. Gratis. Pak. Eh, nah, hey, ikut dulu, Pak. Bahwa tetonta barang dari Kecamatan rencana. Sudah beneran dia. Beneran sudah kaya. Mau mau siapa? Mau siapa? Terus batal acara Pak. Pak, jangan lupa map ke BDI Asia. Ibu, sih. Coba, bunga, bunga, bunga. Bunga. ya. kasih yeah. <laughs> Pemuda Muhammad Syaharat, komando, komando, komando. Apalagi, apa? oke. siap, adik Dia dulu adik dia dulu. Adi, dulu adi. Oh. Ini Pak, Oke, relawan Oke, relawan Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Oh Allah, oh, banyak, udah apa -apa, apa, Tadi udah ini apa-apa, Tadi jusnya pak, pak keluar lagi modis ya. beda beda modis Terima kasih pa, banyak pak Jatim Jatim, oke oke, Medion. Gue pecel enggak penyanyi reggae ini ya, mas? aja pak aja tapi nyanyi? Main Musik Apa? Kenapa, apa? selain.. selain.. kita bisa besar, bisa bisa. bisa, bisa, gitar, bisa, kendaranya apa, kendaranya, nah, gantian.. gantian.. kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, apa? jadi apa kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, kandang, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Jawa Tengah Ganjar, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak siap? siap Ganjar, Pak iya Oh, wow, pes. Okay. Salam dari Pak Atus. Oh, so. <laughs> bajunya masih baru lagi? Iya, baru. Ini belum disetrika. Lah, <laughs> nah, baru, -baru dari Wah, Ini Bagus ya. Coba <laughs> ya. Ya, ya maaf, kepulang lagi Gak, ini, ini bagus ya. ini baju ya oke oke okay. kira okay. penggunaan menjadi begitu penting perannya karena menghadapi turbulensi situasi di dunia dan banyak hal terjadi disrupsi beberapa waktu lalu saya waktu melepas teman-teman Pemuda -teman muhammadiyah jawa tengah saat pesan ambil peran itu tantangan digital bagaimana mempersatukan bangsa ya. di tengah terjadinya uh, saling intervensi antar banyak negara karena saya uh, muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang sangat besar di dunia karena sudah banyak yang di negara lain, juga ada Muhammadiyah, e, pemudanya hari ini mesti mengambil peran yang cukup strategis, inisiatif, kreatif, inovatif, menjaga kekompakan bangsa. Dan saya kira, nilai-nilai e, kebangsaan yang tertorehkan selama ini menjadi nilai bersama juga antara anak bangsa dan di Muhammadiyah, rasa-rasanya pemuda Muhammadiyah lah yang harus mengelurakan itu. sekarang untuk besok? iya Kalau dipegang pagi, agak selesai semua. Eh? Terima kasih atas kehadirannya. Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Bu Tahabat, Saudara saya, Bu Ketua Besar Organisasi Pemuda Muhammadiyah Pemuda Indonesia yang selalu berkhidmat tanpa batas. Jadi Kusyakot ini Ketua Organisasi pemuda Indonesia Indonesia. Saya ketua mengumum, beliau Ketua Besarnya. <gat> yang kami hormati, Menteri Investasi Republik Indonesia, Bang Wadid Lahadiah. Terima kasih, Bang, Waktunya terlalu sibuk, sehingga waktu saya tidak pernah dikasih jantuan untuk ketemu. Ini teladan bagi organisasi aktivis-aktivis-aktivis yang berangkat lebih kecil. Berangkat dari kebisingan, berangkat dari ketidakmampuan, sekarang kita bisa Yang kami hormati Bu Mensos, saya kata terakhir mungkin menambah waktu pak, karena sambutan terakhir diutamakan pemuda Muhammad yang kami hormati Bu Mensos, Bu Risma, terima kasih atas waktunya. Pak Hadi, izin Pak. yang kami hormati, Pak Menteri APL BPN, apa mengatakan saya juga, kami jalan-jalan sama beliau, Kalau saya selalu beri kehormatan untuk di eksekutif, kalau naik pesawat sama beliau, Pak. Jadi, agak-agak, kok itu jadi panggilan. Kok jadi panggilan, kok itu jadi menteri juga. Jarangnya panggilan, Pak. Yang kami hormati, komisional kami sahabat saya, Pak Abi Pak Gubernur, Pak Islanur yang juga banyak membantu dan memberikan uang bagi saya Yang di belakang makanan, Pak di Kalimantan Timur Para ayah anda, pimpinan pusat Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan kali ini Kayaknya agak lengkap, utama Muhammadiyah menjadi perhatian Tidak hanya Pak Presiden, tapi juga ayahanda, Karena lengkap semuanya lima-limanya tanpa burung dengan yang lain Para orang, orang yang hadir pada kesempatan kali ini, IMM bunda HC yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Hadirin sekalian, Indonesia adalah rumah besar keberagaman. Karena yang penting menjadikan kasih sayang dan toleransi ini sebagai titik pijakan gerakan Tema besar utama Pemuda Muhammadiyah ke-18 ini sejatinya tersarikan dari tiga pilar gerakan yang diamanatkan kepada saya sebagai Ketua Umum 2018-2022. sedikit, Yang pertama adalah kemanusiaan. Wabah Covid-19 yang membuat hampir seluruh sendi kehidupan terpuruk. Nyata telah menguji sifir gerakan kemanusiaan Pemuda Muhammadiyah. Segala daya upaya dikerahkan untuk membantu masyarakat bertahan dan bangkit melawan wabah kali. <tuh> Aksi sosial kemanusiaan, konsistensi dilakukan, mesti hadir di rintu luka bagi rakyat, meski terus mendorong sesama. Kemandirian pemuda Muhammadiyah tidak hanya dalam konteks kemandirian organisasi, namun juga kemandirian kader, kapabilitas kader, akses dan jaringan serta integritas. Adalah syarat utama mewujudkan kemandirian ini Oleh sebab itu Pak Presiden kemandirian Profesor Haydar Nasir Dan seluruh undangan yang berhormati Allah Bangsa ini harus terus berjalan maju Or, Dalam orbit Dan lintasan yang tepat Kami pemuda Muhammadiyah Memiliki kewajiban Untuk terus memberikan kontribusi Nyata bagi keadilan sosial Kemajuan bangsa dan kemanusiaan semesta Seperti yang ditatangkan dan penciptaan budaya baru dengan membangun ibu kota negara baru di Kalimantan terima kasih terakhir pesan saya kepada kadang-kadang terbaik kepada Muhammadiyah yang menghubungkan saya selalu terlepas Tafikul Feron ada prinsip utama dalam sebuah presentasi kepimpinan, yaitu krimus interperes, kalian yang terpilih adalah pertama dan yang sama maka mari kita tegakkan uas dan ketawanan tuan kolektif demi kesempurnaan kepemimpinan dan kemisaran pemuda Muhammadiyah. Saya kira itu laporan ini laporan gelian pisan pemuda Muhammadiyah waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Aditoro. Yang terhormat Presiden Indonesia ke-50.000 megawati Para anggota Kabinet Indonesia Maju mohon maaf tidak bisa saya sahabat satu persatu karena waktu terbatas dengan pengumpar taubat dan berkemajuan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Seksiden dan kita Ibu Megawati Soekarno Putri spesial terima kasih hadir pada acara ini. Bagi ananda sekalian, singkatan Udang Muhammadiyah, Ibu Megawati bukan siapa-siapa, bukan orang lain dari keluarga besar Muhammadiyah. Kalian tahu sayangnya adalah Ibu Karno nya di Fakultas Bung Karno adalah Drs. Muhammadiyah dan tahun 1944 suatu waktu di Bengkulu di lewat menjadi pimpinan Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Beliau juga Surabaya di rumahnya Prof. Abino Syaidah Laila yang mengajarkan segala. Tapi dia mengatakan saya masuk Muhammadiyah karena sesuai dengan alam pikiran punya saya yang Islam progresif, Islam berbenah juga. Fatmawati tentu sangat kita tahu itu adalah putra putri Hasanin, Opok dan Konsul Muhammadiyah Mekbulu dan aisyah 4 Januari 1946 ketika Indonesia pindah ke Yogyakarta ibu kota sementara Bung Karno mengundang tokoh-tokoh pimpinan pusat ANSIE antara lain Huseinah, Abdulah Uteng dan lain-lain ke Istana Gedung Agung Yogyakarta lalu beliau menyampaikan bahwasalah ajakan ibu Fatmawati ini untuk aktif kembali di Asia, kata beliau. Lalu itu diceritakan bahwa Fatmawati menyampaikan ketika saya menjahit bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan, saya menyanyikan lagu nasihat. Saya tidak akan nyanyikan lagu itu karena nanti Pak Presiden dan ibu bisa-bisa keluar ruangan <SILENCIO> karena tidak nyaman dengan suara saya. Itu jejak sejarah yang terus berlangsung sampai hari ini sebagai sebuah spirit buat anak-anak sekalian bahwa dua tokoh ini juga keindahan dan keindahan adalah para garawan yang memiliki basis pemikiran oleh nasionalisme, juga religiositas keislaman Muhammadiyah. Maka ketika hari ini kita Muhammadiyah mengangkat tema Negarawan dan Harmoni Membangun Bangsa. Ambillah spirit itu. Negarawan, negarawan, dan negarawan dalam literasi Arab tersebut disebut dengan kultur dan gunakan pikiran itu untuk mencerahkan kehidupan Al-Fatah juga harus punya sikap berkhidmat mengurus urusan orang baik, urusan publik, keputusan rakyat Inna iya diserab amr lormah wa inna fi abda ayat datam sesungguhnya dalam telapak kaki, para pemuda dan negarawan itu terletak tulisan semua umat, umat atau bangsa. Dan di atas telapak kakinya juga dia menentukan titik-titik dan matinya bangsa atau bangsa. Yang terakhir, yang harus juga menjadi orientasi pemuda, Jangan cukup puas dengan hari ini, hari yang adalah kewaris Indonesia yang berdepan. Subhan leo, beja lewat, kebenar dan pemulihan adalah pemimpin di masa depan. Maka jangan pernah istan, belajarlah. Yang terakhir, Bapak Presiden, Bung Megawati dan para tokoh bangsa yang saya menghianati. Dua hari lalu saya dari Papua. Kami punya TKRBA, sekolah dasar, menengah, klinik, tapi baru di Manggulari. Tapi alhamdulillah kami sudah punya 4 perduan tinggi Universitas Muhammadiyah. Papua di Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan di Manokwari, Universitas Muhammadiyah di Kota Sorong, mahasiswanya sudah Rp6,000. Kemudian Universitas Pendidikan di Kota, di Kota, Kota, Kota, Kota Sorong. Kami sekarang sedang, dan kami kemarin, saya sendiri ke dan kemudian ke Jayapura, kemudian saya undang yang dari Sorong, kami mengajak ingin membangun rumah sakit di Kota Jayapura dan di Kota Sorong. Di KRT di Jabar Presiden kita sudah punya tiga perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah Kuntang yang sekarang mahasiswanya 7 ,000. baik di Papua maupun di Kupang 80 saudara-saudara kita dari Katolik dan Kristen dari mereka diajarkan juga agama. juga ada di Maumere satu, Ikit, dan di Pulau al, al Alor. Dan apa yang kami lakukan adalah dua hal. Satu, kami mempraktekkan di neka ungga dalam realitas nyata, bukan dalam Yang kedua, selaras dengan kebijakan pemerintah membangun Indonesia dari Inggris. Inilah yang akan terus dilakukan di Uni Papua dan NDP di seluruh Uni Kalimantan. Tiga di Kalimantan Barat, satu di antaranya punya Aisyah di UMEGA. Aisyah ini sekarang juga sudah punya 9 perguruan tinggi dan 3 universitas. Satu-satunya organisasi perempuan di Uni yang punya universitas. Satu di Kalimantan Selatan Dua di Kalimantan Tengah Yaitu di Palangkaraya dan di Sampit Satu di Kalimantan Selatan Dan empat di Kalimantan Timur Satu yang lampu sebagai universitas swasta terbaik di Kalimantan Timur dan Kalimantan. Tengah juga ada Prof. Bang yang sangat dikenal oleh Pemukaan Bhutamar ke-18 Pemuda Pemuda Tahun 2023 Kepada Bapak Sopoiboli dengan hormat kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abadak, sama-sama. Yang semangat ini, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Kajak Negawati, Sampai Yang semangat Ketua Umum, yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Bapak Presiden Jalan Penelusuran Muhammadiyah, yang saya hormati para menteri, kabinet, bisa maju, dan kita bisa saya sebut satu persatu, Panglima TNI, Kapolri, beserta grup pasar yang hadir, yang saya hormati. Bali Papan, serta juga hadir Gubernur Jawa Tengah, yang selanjutnya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Bapak Sunanto, Cak Nanto, karena banyak orang, kalau pas ketemu saya Pak, saya ini juga orang Solo Pak. Nanti coba akan saya cek ke beliau, dari suisi yang mana, dari terakhir yang mana. Saya untuk menaruh harapan besar pada muktamar ke 18, Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar. Struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda. Pemudanya berusia 15-30 sudah di angka 66,3 juta. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya pemuda ini sangat-sangat penting sekali bagi negara kita. Karena bonus demografi yang kita dapatkan jangan sampai Menjadi beban, tapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur dan berkemajuan. Banyak negara di Amerika Latin dari tahun 50-an, tahun 60-an, sudah menjadi negara berkembang, tetapi sampai sekarang juga tetap menjadi negara berkembang. Saya lihat secara explain apa sebabnya. Ternyata mereka memiliki barang, memiliki produk yang dihasilkan oleh SDM mereka yang menyebabkan negara lain tergantung pada dia. Jadi dengan sumber daya alam yang banyak, negara-negara di Amerika tetap, tetap terus menjadi negara berkembang. Kita tidak mau seperti itu. Kita sekarang negara berkembang, tapi keinginan untuk menjadi negara maju harus. Dengan cara apa? Harus. Kembali ke Taiwan dan Korea Selatan, kenapa mereka tidak melompat menjadi negara maju. Korea Selatan itu memiliki yang namanya digital component yang semua negara, semua perusahaan membutuhkan Taiwan memproduksi yang namanya chip yang semua negara semua perusahaan di saat itu membutuhkan dan tergantung pada mereka oleh sebab itu kita juga harus memiliki produk barat yang negara lain tergantung pada kita dan bahan-bahan mentahnya ada di Indonesia semuanya. Yaitu yang sering saya sampaikan, EV baterai. Baterai mobil listrik. Yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, jadi produsen mobil listrik. Karena kita nikel punya. Nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, Timah kita memiliki, boksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia. Hanya yang dibutuhkan adalah mengintegrasikan bagaimana nikel yang ada di Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan ada di Papua, timah yang ada di Bangka itu, boksit yang ada di Kalimantan Barat dan di kepulauan Riau semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV baterai dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun sejak VOC yang kita ekspor itu selalu bahan mentah selalu raw material. Jika nilai tambahnya kita tidak punya, saya berikan contoh satu saja nikel yang sudah kita stop tahun 2020 stop. Sebelumnya kita ekspor itu setahun hanya bernilai Rp 17 triliun. 17 triliun. Begitu kita buat yang net komponen-komponen. Untuk kotor, untuk presensor, untuk besi baja, 2022 ekspor kita sudah 450 triliun. Ingat ya, negara ini tidak bisa memproduksi dalam artian ikut bergerak untuk mengurusi itu secara langsung meskipun kita memiliki BWB ya, tetapi swasta pun itu juga menjadi aset kita kalau mereka memproduksi itu artinya apa dari 17 triliun menjadi 450 triliun negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan dari pajak karyawan. Dari royalti, dari penerimaan, penerimaan negara bukan pajak PBB, dari biaya ekspor, dari royalti, kalau kita juga ikut memiliki saham, sebagai contoh di Freeport, dapat dapat dapat dapat ini. Dari sinilah negara mendapatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan dan ditransfer lagi di ke daerah ditransfer untuk dana desa ditransfer untuk bantuan sosial dapatnya dari situ sehingga kalau ekosistem besar ini kita dapatkan dan sudah bertelur mereka telurnya tinggal kita minta, kita dari lagi yang saya sampaikan pajak periman negara bukan pajak, dan dari, ya, ekspor. Saya berikan contoh. boksit. Sebelumnya, boksit itu adalah Indonesia adalah eksporter nomor tiga boksit World. Bahan mentahnya boksit itu kita nomor tiga, eksporter nomor tiga. Dan kita ekspor apa? kayak tanah dan campuran batuan udah kirim nomor tiga di dunia. kita nomor 31 puluh eksporter panel surya. pada bahannya ada di sini semuanya, tapi kita eksporter nomor 31. puluh satu. Cina itu eksportif nomor 18 doksid nomor 18, tapi dia eksportif nomor 1 Anel Surya. Artinya barang kita ini banyak. 90% doksid itu kita eksport ke RRT. Dan dia sekarang menjadi eksportif nomor 1 di dunia, mau kita teruskan. Mau kita terus-teruskan? Oleh sebab itu, setelah nikel kita stop tahun 2020, Oxin kita stop nanti pertengahan tahun ini, stop. <tuk> Jangan harap negara ini menjadi negara maju. Tapi Oxin, nanti bulan Juni kita stop, stop Oxin. Dukar lagi kita pasir dan dungar lagi. Ya kita lawan lagi. Kalah, ya tetap maju terus jangan kalah kita bilang. Setelah boksit nikel stop, boksit stop, nanti tembaga stop, teman stop, Mau, tidak mau, perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar nanti akan investasi di sini. Saya sampaikan waktu bertemu dengan Uni Eropa. Indonesia ini tidak menutup diri, kita terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah, Nah, dan tidak mau kita. Kalau kamu ingin memproduksi ketop, rekusor, panel soya, silahkan datang ke Indonesia, kita terbuka kurang apa kita. <tuk> kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia, kamu juga boleh pendidikan sendiri di Indonesia, juga tidak apa-apa, tetapi Industri pabriknya ada di Indonesia, bukan ada di Eropa. Karena dari situ kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Layar sana. Nickel, menjadi TV baterai. Itu bisa 67 kali nilai tambahnya doksin menjadi panel soya itu bisa 194 kali bayangkan masa kita mau ekspos aja dapat sekali aja ini bisa 194 kali hasilnya Tembaga menjadi elektromotor itu bisa 77 kali tema menjadi komponen elektro edisi itu bisa 69 kali Gas alam, jadikan pupuk, jangan di ekspor banyak dalam bentuk gas alam, bisa empat kali Belum yang pelautan belum yang perkebunan Mau kita terus-terusan, kita ekspor bahan mentah? Enggak, stop, stop. stop. Ini nantinya akan rakyat mendapatkan kesempatan bekerja. Yang kedua, yang berkaitan dengan IKN Nusantara. Nah, cerita sedikit. Indonesia negara besar. Negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusankar. Tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak-Ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau, tetapi satu pulau yang namanya pulau Jawa itu memiliki PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa. Terus yang 16.990 pulau itu diberi bagian berapa persen. Semuanya ada di Jawa. 58% dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa, tetap sangat padat ya, Pulau Jawa. Sehingga pemerintahan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Bukan gagasan saya, dan ini sudah sejak bongkar lotau 60 bongkar sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan yaitu di Palangkaraya Raya. Sehingga waktu SS juga semuanya kita lihat lagi di titik mana yang paling baik untuk perpindahan ibu kota itu. Dan yang paling penting kita ini juga bukan hanya sekedar tidak gedung kementerian, bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini, karena sistem Sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya kerja awal kita siapkan. Jika kita harapkan nanti ibu kota baru betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki, Negara lain tidak memilih. <tuk> Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat maju. Tapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi dan Nusantara menjadi kota pemerintahan. Saya rasa itu yang ingin. Saya sampaikan dalam kesempatan jangka ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya buka utama ke-18 pemuda Muhammadiyah tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ayo guys, cepet guys. Kamu guys. dua, oh, oh, kita, tiga. Nanto, nanto. Pak. balik. ada poinnya. Poin. Pak, aku banget Pak, bapak, Ini kayaknya pidatonya kurang perawatan. ya. Boleh boleh ya. Ya Oh, ya. Bapak. Bapak boleh, Bapak. Bapak. yang Iya menarik. Ada tiga pidato yang semuanya menarik. Cak Nanto pidato mereview oh, karena berasa. ini masa jabatan terakhir, pidatonya nyentil ke kanan ke kiri, tapi menunjukkan bahwa pemuda Muhammadiyah menjadi perhatian banyak orang. Tapi, <tapi dengan sangat <tapi bagus, Cak menyampaikan akan tantangan pemuda Muhammadiyah ke depan dan betapa pemuda Muhammadiyah adalah aset yang mesti dipertimbangkan, diperhitungkan, acara terlibat oleh semua komponen pak Haidar tadi menyampaikan sejarah yang sangat bagus bagaimana pergerakan muhammadiyah dari waktu ke waktu yang kemudian banyak tokoh muhammadiyah uh, tampil jadi pemimpin negara sektor terus kemudian uh, bermanfaat bagi menumbuhkembangkan negara ya termasuk bagaimana sejarah yang ada, ada bu Mega diceritakan Bu Bumega Bukan orang lain, mungkin ada keluarga sendiri, karena Bapak Mawati, ada, Muhammadiyah. Diceritakan dengan sangat runtuh sekali. Dan bagaimana semua uh, saling mengisi, saling belajar, dan kemudian uh, punya manfaat yang panjang untuk bangsa dan negara. Itu juga tadi yang disampaikan di awal sama ternyata peran pemuda uh, Muhammadiyah sangat dibutuhkan dalam merawat keberdekaan. Wah, keren menurut saya. Dan untuk terakhir tadi Pak Jokowi Pak, memberikan spirit, godok sekaligus gojok gitu ya Anak-anak muda untuk bisa melihat, hai Indonesia itu kaya luar biasa Dengan sangat bagus tadi data ditampilkan, nikel itu kalau diolah sendiri berlipat-lipat hasilnya Boksit diolah sendiri berlipat-lipat hasilnya ya Terus kalau kemudian kita bisa lakukan itu semua dengan sumber daya alam kita sendiri, maka itu luar biasa. Jadi kita anak bangsa jangan pernah ngiri. Kita berikan kesempatan, tapi bangsa-bangsa lain yang akan tergantung pada produk-produk yang ada dari Indonesia ini, eh, silahkan datang, kita tidak anti asing, tapi juga di Indonesia. Wow, begitulah ditantang tantangan luar biasa. Maka setiap Pak Presiden tadi menyampaikan, oh, kita kelola sendiri kalau kita digugat kalah akan dilakukan lawan. Wow. Ya, betul bro? ini suara pemuda Muhammad nah, <ratus>. <ratus. what the obvious. aí> ya siap Tengok sebentar pak, tengok pak, dikit aja pak Pak, tengok dikit aja ah tengok pak, pak, pak Tengok pak, pak, kasihan pak, di dorong-dorong pak Dikak di dorong-dorong pak Sebentar pak, belum pak Pak, coba nak tengok sini pak Pak, tengok Ini lancar banget